Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya ada cover spesial banget nih para sahabat dari Bang Ricardo ya Kita lihat aja Dewi IGS pribadinya Tentunya Bang Ricardo mengunggah sebuah postingan kalimat nih para sahabat. ya Ada yang bertanya langsung kepada Bang Doroni nih soal parfum Dede Lesti para sahabat ya situ pertanyaannya ya Parfum dede apa sih Bang Dodo? Katanya dede wangi banget Udah gak ada orangnya aja masih ada wanginya Wow, <tuh> luar biasa banget para sahabat, ya Ini ada keterangan langsung dari Bang Dodo nih Soal parfum yang dipakai Leski, para sahabat ya situ Bang Dodo menyampaikan lewat kalimat para sahabat, ya Nah dede termasuk orang yang pakai parfum tuh boros Masih wangi nih ya dia Semprot lagi dua kali Terus entar kelar segmen semprot lagi tapi dia semprot ke baju sih, bukan ke kulit Jadi aman kulit dia Parfum dia termasuk parfum mewah Tuh, para sahabatnya sudah dijawab Parfum dedek LSD tentunya bukan kaleng-kaleng Parfumnya adalah parfum mewah Para itu yang diucapkan oleh Bang Ricardo Lewat sebuah kalimat, Pak ya Doakan saja, mudah-mudahan dedek LSD Selalu banyak orang yang mendukung, mendoakan Dan mensupport Pak ya. kita Selaku fans merasa bangga banget kepada sang idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat ada unggahan spesial banget nih dari Bu Harsiwi persahabat ya Ini luar biasa tentunya Bu Harsiwi selalu memberikan inspirasi Tentunya untuk kita semua para fans ya dengan sebuah postingan Tentunya ada sebuah kalimat cap sejuga yang dituliskan, selamat pagi sahabat, semoga Allah selalu karuniakan kepada kita keluarga yang sehat dan ketentraman jiwa serta rasa syukur di hari Sabtu yang sangat indah ini. Jangan lupa berolahraga, salam sehat selalu. Luar biasa sahabat ya, selalu memberikan tentunya pelajaran yang sangat baik untuk kita semua, mudah-mudahan ibu juga selalu mendapatkan kebahagiaan. Doakan yang terbaik juga persahabat ya untuk Ibunda Let kejora juga nih di Indosiar luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan barokah amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial yang mana tentunya baru di-posting lagi nih foto cute selama ini yang tertimbun persahabat ya baru muncul postingan terbaru foto free weight Leslie dan Bilar. Aduh pelukan dari Rizky Bilar. Sungguh luar biasa mancanya para sahabat ya Terlihat apalagi dedek Lesti tersenyum bahagia para sahabat ya Ini menunjukkan bahwa Lesti tentunya sangat nyaman bersama Rizky Bilar Doatan yang terbaik juga mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan Kelancaran terus apa yang dilakukan oleh mereka para sahabat ya Tentunya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar dan tentunya para sahabat ya, kita lihat keunggahan slide selanjutnya, luar biasa ya Dedek Lesti terlihat sangat bahagia Apalagi Rizky Bilar Tentunya bahagia banget memiliki istri yang sangat soleha Dan sangat berprestasi persahabat ya Postingan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Leslar Amscore Media Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Otw, cetak foto lagi Please, gak bisa nih, gak bisa Aduh, Kayaknya nggak bisa melihat, tentunya mereka sangat cute dan mesra banget. Persahabatan dia ya. membuat para jomblo tentunya makin iri aja nih melihat kemesraan dari Lesti dan Rizky Pilar. Banyak sekali komentar juga para sahabat ya, dalam postingan tersebut salah satunya ada komentar dari akun Instagram Ina Anuscor Lalin, mengomentari deh, tentunya bisa nggak nih gantian dibeluk sama Osas Aduh, nggak bisa dong. Perci Bilar adalah hanya milik les di seorang persahabat ya mudah-mudahan saja kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka amin ya robbal alamin selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial juga ini ada penyampaian langsung pernyataan dari ayah kejar soales di persahabat ya yang mana Tentunya ayah kejurah menyampaikan Lesti ketika masuk TK sudah berani nyanyi udah ada cengkoknya para sahabat ya Dan kelas 2 SD tentunya sudah berani manggung kemana-mana Wow luar biasa para sahabat, ya si bapak tentunya ayah kejurah sampai hutang visi buat dedek latihan nyanyi Luar biasa para sahabat ya. memang dukungan dari sang ayah ini membuat kita semakin bangga para sahabat ya Tak nyangka Lesti tentunya menjadi seperti Diva saat ini Luar biasa Dukungan doa Kasih sayang dari Ayah Kejara Luar biasa para sahabatnya Mudah-mudahan Abang Bilar pun Bisa meneruskan apa yang sudah tentunya Diberikan oleh Ayah Kejara kepada Lesti tentunya Mudah-mudahan Abang Bilar bisa membahagiakan, Lesliea, dan selanjutnya para sahabat, kita lihat juga di sebuah kabar yang mengejutkan ini tentunya lagi viral para sahabat ya ada postingan dari akun Indosiar Siar yang mana Siar sini menginfokan ada infografis perjalanan cinta Lesliea sahabat ya di situ ada tertera foto tentunya Rizky Bilar dan pasangan Dinda Hal bersama Remba ya dan yang di tengah ada pasangan Tentunya Lesti dan Rizky diel bersahabat ya, dan tentu yang terakhir ada pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Ini mengejutkan bahwa di tengah-tengah ada postingan foto Dedek Lesti dan Rizky diel bersahabat ya. Di sini ada sebuah kalimat juga yang tertulis, Juli 2020 sama-sama ditinggal menikah di Juli 2020 dan dipertemukan dalam acara Tukul One Man Song lalu Lesti bercanda ingin menjadi istri Bilar. Selanjutnya bersahabat ya, di... Tentunya bulan Agustus Bilar jadi tamu, kejutan di ulang tahunnya Lesti Kejora, tim Leslar terbentuk untuk mendukung perjodohan Lesti dan Bilar. Series selanjutnya ya para sahabat, ya di tentunya Agus sampai bulan Mei, Lesti dan Bilar semakin dekat selama dalam satu proyek dan pekerjaan yang sama. Untuk slide terakhir para sahabat kita lihat. Di Juni 2020, tentunya Lesti dan Bilar akhirnya menyelenggarakan lamaran dan mengumumkan pernikahan mereka. Luar biasa, persahabat ya, memang perjalanan dari cinta Leslar ini membuat kita semakin haru bahagia dan bangga kepada Lesti dan Rizky Bilar. Tetapi persahabat ya, dalam postingan tersebut ada tentunya komentar langsung dari Rizky Deani, persahabat ya, disitu situ menuliskan. Aduh, fotonya terpampang nyata Foto yang bertiga sama di doa Ada kali Min, tolong aku Min siar jaga perasaan pasangan masing-masing Tutupi banyak sekali komentar juga Dari para fans Leslar Di para sahabat ya Ada komentar dari aku Leslar History Mengatakan, angker ketika lihat foto yang di tengah Aduh Selanjutnya, komentar lain dari aku Sendal Putih Bilar Mengatakan, lihat foto yang di tengah Jadi pengen kasih tip Wow kayaknya memang nggak bisa maupun persahabat ya. Kita doakan saja fokus dengan satu tujuan mudah-mudahan lesti Bilar tentunya bisa menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Ya robbal alamin. Berikutnya para kita lihat juga ada sebuah kabar spesial info buat kita semua para fans ya bahwa siang hari ini bakal tayang Crazy Fast Indonesia 2, sahabat ya yang akan dibintangi oleh idola kita Rizky Bilar tentunya akan meluncur di channel YouTube-nya CRK Victor, pasabat ya. Siap-siap jam 2 siang ini bakal ada kejutan bahagia yang akan diberikan oleh Rizky Bilar untuk kita semua para fans. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kabar baik dan kabar terbaru soal lesi dan Bilar. Tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.